Akhirnya, kita sampai di danau pasing yang cukup viral, berada di bawah kaki bukit tadi. kunjungi danau pagi dan setelah itu ada beberapa sport lain yang bisa standby kita akan menuju ke satu lima ribu, <tuk> uang, 10, 1, ribu 10, 10, 10, per orang lima ribu. satu aja, ada Satu orang. Oh, ini, ini, ini, ini. 5.000 ya? kiri 5.000 iya okay, kakak 1 ya, satu... 5.000 sebenarnya satu orang tapi karena katanya hari ini diskon jadi Cukup satu motor lima ribu. Terus, akhirnya kita tim Touring Bubble nyampe di spot pertama yaitu di Danau Pading. Dan di Blok sono tuh eh, hamparan, hamparan gitu ya, gugus eh, Bukit Pading yang menjadi background dari danau ini sendiri. Ini ternyata ada tempat penyewahan perahu Jadi buat pradi yang pengen jelajah, yang pengen memacu adrenalin, di sini ada penyewaan dengan jasa prahu dewasa sepuluh ribu dan anak-anak lima -anak ribu. Di sini sakti juga. Jadi buat pradi yang lagi berkunjung ke Bangka Tengah, jangan lupa untuk singgah ke. Danau Pading dan menikmati suasana yang asri yang ada di Danau Pading. Airnya cukup biru, bersih dan pastinya Loh... cukup <laughs> dapat menghilangkan stres. <laughs> Jadi betul nasihat para dokter, untuk singgah ke Danau Pading yang ada di Bangka Tengah. Hmm. Kemana kakak? Orang mau nyeberang. Nyeberang kemana? Ke Pulau Seberang. Pulau Seberang. Iya, gitu. nyeberang Pulau Seberang. Oh. Hai. Oh. Channelnya apa kakak? Channelnya uh, Cikar Media. Cikar Media. sip Ini oh. Jangan lupa perdoa Jangan lupa ya. <laughs> Oke. Okay. Jangan lupa ya. Di, di promo Kakak. Subscribe channel kita Cikar Media. Cikar Media. Makasih. Jangan lupa dengan Pablo Vanka ya. Gimana Kakak? tegang? <manyi> oh, sangat oh. sangat <laughs> tegang. Sangat sangat tegang. Kita lihat ya. Eh, kakak mau gimana kakak? Kakak mau kemana? Kami mau -li -li, eh, Danau Pading. Oh. Katanya oh, <tis> kirain mau nyebrang ke Pulau Jawa kakak belum nanti ya kita akan berangkat Moriaju ya? ke Pulau, di... Pulau itu lah pokoknya bang tolong dijaga ya bang ya jangan sampai keluar ekornya bang kok hati saya kok hati saya nggak nggak apa namanya nyaman, gak nyaman, nyaman, ada perasaan gak nyaman ya. Oh doa ya. Pak Perasaan saya nyaman gitu, nyaman karena akan bahagia melihat kakak-kakak saya yang akan berkeliling. Enggak Nggak lanjutkan, lanjutlah. Dulu, Dadah Dadah semuanya. Berdoa dulu ya. Yang berulang tahun, yang, yang berulang, berulang tahun hari ini, Happy gimana Happy rasanya? Happy oh, iya. <laughs> bikin <yang> ekstrim, <laughs> Kita lihat seperti, tim dari touring bubble. Akan menikmati wahana paru yang ada di Danau Pading Desa Perlang Desa Perang. Berapa? Puluh oh, henti jatuh oh, hp. Sudah. Sudilah begini, semuanya dari pertama. Jangan Kakak Erwin, dirimu dibuli walaupun jauh dibuli. Enggak nggak okay. ya? Mereka kangen sekolah. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi untuk dilihat. Mau di, lihat orang-orangnya. tuh, tuh orang-orangnya tuh. Tuh Tuh Terus apa tipe? Selatan kita hari ini keren, keren, keren, keren, keren, keren. Oke, tar, belum, belum, belum, belum maka kemana pula nih? sedap apa? sedap jangan lupa di like, komen and share, share. itu <laughs> nggak percaya aku ngomong subscribe, nah barusan hilap kok, sumbangan suka rela, jadi buat spadi yang nak nyumbang tuh suka rela, nggak ada paksaan, yang mati ikhlas saja gitu. sekarang kita akan menuju <coloscimento> ke objek wisata lain yaitu air uh, terjun sadar lokasinya nggak jauh dari sini terusih terus ikuti channel kita <Syukur>